Oh halo halo halo halo selamat siang bapak ibu ya. apa kabar bapak ibu semua di seluruh Indonesia? Bang, ya. Mang Umar Haman Alhamdulillah. Ya, ayana nge apa hari ya? Bungun Jam istirahatnya? Ya. Mantap, mantap mantap. Sok laut naauh neta laut na? Laut iya mi soto mi bobor iya. Ih, eh, meningin nah. Mendingan, nah, yuk, nah, tuh, nah, nah, tuh, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. yep. selamat makan. Tapi sambil makan, kita jami istirahat juga. Kita menghibur bapak ibu sekalian, saudara-saudara di seluruh tanah air, emang. Oke, oke, oke, mantap. Bapak ibu sekalian, jangan lupa, jangan lupa, mohon bisa di-subscribe channel kita ini, ya. Sehingga kita bisa terus menghibur bapak ibu sekalian di seluruh Indonesia, bu sekalian. Ya. Saat ini kami menghibur pada saat jam istirahat, ya saya kebetulan pada hari ini sedang puasa dan Mang Uwa, mm -hmm. sekarang lagi makan siang, istirahat, begitu. Om puasa? Puasa, Atuh. Makanya oh. Alhamdulillah, nggak diganggu, makanya gitu, Mang. Oh. <laughs> Bersyukur, Uwa, Mah. Gitu. Ampun, Atuh, Abinya. Hah? Ampun, Abinya. Ya, tenaun-naun, sok, atuh ledahar Lanjut, lanjut, lanjut Tempura abis lu, lu puasanya? Tenaun-naun, tenaun-naun Oke, okay, non ada masalah Ula kabit lagi? Ya? Nyak, nyak, nyak, nyak. Sip. sip 866, sok, dilanjut sambil menghibur Saudara-saudara di tanah air bapak sekalian hmm. Kalau Bapak-Ibu sudah menonton Ya, menonton channel-channel kita sebelumnya Silahkan juga, ya, ditonton video yang sebelumnya Jangan lupa juga di-subscribe, ya subscribe itu tanda Bapak Ibu sekalian mendukung channel ini yang dalam hal ini channel di sini Bapak Ibu sekalian berisi tentang himbauan-himbauan yang baik konten-konten yang baik yang menghibur dan ada manfaatnya bukan channel yang tidak ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian iya mang iya iya mantap Wih, meni mantap lapisan emang wak ya kumar rasa, rasa mang jadi ngarasaku uh -huh. nikmatnya mantep ya oh gitu? Uh -huh. hmm mantap gitu nya uh -huh. mantap eh oh, sayang. Oh, oh, sayang namun di saung mah, mantap oh gitu? Uh. Ya, iya iya mah di saung kene mang gitu. oh, di saung oge gitu oh saungnya, saung iya iya saung bobodoran iya oh gitu. saung bobodoran iya mang saung bobodoran ulah poho ulah poho iya saung bobodoran dimana uh -huh. pun kita lagi istirahat jam kerja lagi makan siang karena kita merasa ingin memberikan sharing-sharing uh, ya, kemudian memberikan hiburan-hiburan, makanya ya udahlah sambil makan pun tanpa mengganggu mang uang makan ya kita memberi hiburan. gitu mang hmm. eh mana keluarga kumahak di Cikarang kumahak kabarna? Alhamdulillah mang. Nah, man. nah sok atau cerita Keluarga keluarga. Oh kerabat. Mangwa, oh, kabarnya kumaha? di Cikarang alhamdulillah, Cikaran. ha? Alhamdulillah. alhamdulillah. Naon ceritakan atuh, ya, ulah cicing wae. Iya, udah, udah, abis, rehat mantap, lanjut hmm. istri alhamdulillah sehat. Mm heeh, -hmm. hiji, ya, hiji, heh, lah, heh, hiji, sanksi, sehat hiji, hiji juga, hiji oke okay juga, enggak habis, habis itu mang, heeh, heeh, duit lah, sanksi atuh, engkeh, eh. engkeh, lamun iya. Makanya bapak ibu sekalian sok di subscribe channel iya demi kemajuan channel ini begitu. Di samping kita juga nanti dapat e, kontribusinya bapak ibu juga mendapatkan e, apa namanya hiburan-hiburan dari kami berdua begitu, mang. Jadi sama-sama menguntungkan gitu. Ya, wah asik beren. Ya, meni asik ya, menikmati soto Mina. Mangua, iya, hmm. mantap hmm. ya. Ngomong-ngomong, kacamata anyar ya, Man? anyar atuh ngulang banget. Meli di mana? Ceritakan atuh, Hmm... meli di mana? Meli nugget di iyo, di Bali ya kan? Uh, hmm, nanti kembali ke Bali ya. Nah, eta ceritakan ya, jang hmm. pam, pamar, pamirsa itu sok atuh. Ya Bapak-Ibu sekalian kemarin juga Mang Uwa berlibur ke Bali beberapa minggu yang lalu ya Ya ini salah satu oleh-olehnya kacamata hitam Ya makanya biar sama gitu Sesuai dengan thumbnailnya channel ini Saung Bobodoran Makanya Mang Uwa ya di diminta untuk pakai kacamata gitu Biar lebih sehat matanya untuk bisa menghalangi daripada sinar matahari Atau terik matahari yang begitu menyilaukan Gitu Mang Tah Nah, benar gitu tuh. Gitu iya alasannya, Bapak Ibu, bukan bergaya-gaya, nah, iya, mata. Gitu. Ini alasannya untuk kesehatan. Gue oh, gak oh, kesehatan dah Tah benar Bukan, bukan bergaya-gaya, hmm. gitu. sekarang mata kan. Iya kesehatan. Hmm, hmm, hmm. Menurut informasi artikel yang kita baca, yang saya baca, kalau kita di teri, di tengah terik matahari, <laughs> mata kita kena terpaan sinar matahari, hmm. di usia 60-an itu bakal kena potensi katarak man, gitu. oh, nya, banyak nya, udah makanya. dijaga orang nah, itu dia, begitu alasannya kenapa kita di siang bolong begini pakai kacamata hitam begitu, hmm. selain juga maskotnya, hmm. juga untuk kesehatan tapi bukan untuk gaya-gaya, bukan ayo ngga, ukur gaya-gaya Bikinan gaya mudanya, eta. Weh, menik, ganteng pisan ya. Poe, iya ya, hmm, mirongeski ya. Wes tetep aja, istri di imamah sangat cinta kan begitu. Ini mah. Nah, sama dua boy-boy itu kan ditunggu kalau pulang kerja kan gitu. Hmm. Eta. ngapain nyari lagi? Emang satu habis Tidak. satu aja nggak habis Gitu. Mentah lagi. Oh, <laughs> jadi begitu bapak ibu sekalian ya, mang. Eta, Sotomi harga Sabraha Eta? Sotomi, ribu. satu porsi, sepuluh 10000 Jeng, ya, naon dia Nasi Uduk Sangu, mm. nasi uduk mm. Oh gitu, jadi mungkin Rp15.000 belas ribu. 15000 belas 15000 eh merah Bu Ya Pak Jeng Eta, iki selingan di jam istirahat, ya kan Kita makan siang mm. Kalau saya lagi puasa, Nabi Daud, Bapak Ibu sekalian ya Jadi gak apa-apa, gak ada masalah, gitu jadi sama-sama kita tetap di jam istirahat ini setelah tadi menjalankan tugas Kita satu jam istirahat ya kita me, apa, menyediakan waktu untuk menghibur bapak ibu sekalian Saudara-saudara di seluruh tanah air gitu hmm. Tidak mengganggu jam jam kerja begitu Mang hmm. ngomong atuh ya, Oh seret? Oh iya sok atuh diminum airnya diminum ah. begitunya mantap sekalian ya ayo mang ngomong mang maafannya saya ini lagi makan <laughs> makannya <laughs> saya cuma ini aja merasakan indahnya makan ini kayak gimana mm. itu dia nikmatnya mm. dunia yang istilahnya mm. kebahagiaan Kira -kira. yang paling instan bisa kita nikmati yaitu makan mang Iya, begitu mah. makan, ya? Gitu, ya? kalau lagi sehat, ya betul. Ikut sehat, mah makan enggak enak. Enak, kan, enak. dinikmati, nggak mungkin. Eh, ikut mah sing lain diyo ya, gini. Tetep eh. betul, Ger gering, mah payet. Betul, jenang. seenak apapun hmm. makanan. Tapi kerja halnya paria, ya, mah tetep payet. Mantap, biarpun makan pakai sambal terasi doang sama nasi putih jeng mantap gitu tapi tetepnya hari kesehat gaya paria ya mah pahitnya nah iyalah emang Ayuh. ada pare rasa asem enggak ada oh emang juga hari kesehat mah yo gitu amis naon rasana paria ya, wuih uh, pahit wajah tetep aja pahit gitu nah, emang asal pahit? jangan hidup kita pahit aja <laughs> yang penting mah kita tetep dalam kondisi apapun, ingat saudara-saudara kita di seluruh tanah air, hmm. kita selalu menghibur begitu-nya. Hmm. Jadi tujuannya menghibur Memhibur. begitu, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Sambil kita tetap menghibur, Bapak-Ibu yang masih bergabung, yang tetap nonton, jangan lupa ditonton ini sampai habis, ya kan? Ya. Jangan lupa di-subscribe, di-subscribe, di-subscribe, begitu-nya. Hmm. Jangan lupa, klik tombol merah subscribe, kemudian share di like. Silakan. Demi perkembangan channel Saum Bobodoran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Lanjut, Mang. kemana tuh? Lanjut eh ulah cicing wae iya hei <guluh> yeah. hei pohon masih syuting ya, ya posisi nanti urang nih dari terdahar dar dar dar iya sambil dahar itu. sambil menikmati hmm. gitu bapak ibu sekalian nah, kita saudara saudara tuh. yang dimana mana, -mana <laughs> maupun yang deket maupun yang jauh ya saya minta doanya doa nafasokatuh doa, doa, saya minta dilancari rezekinya amin amin amin aminnya semua semua seorang rezekinya lancar, amin. duit nalober, amin. itu keluarga anak sehat, amin. sehat, amin. Mm -mm. sarwa kainnya jang urang, mang, itu. intinya namanya sehat, sehat Intin semua, intinya semua rakyat Indonesia, Iya semuanya sehat semua. duit nalober, hidupnya bahagia, selamat gitu. Mm. nah ondei cerita sok atuh mang, ya. wah cicing wae, ya. Sok, eta nih buka naon, unboxing ah, ayo, naon, unboxing ya. Iya kerupuk, kerupuk naon. Kerupuk, di goreng teh kerupuk. Ya. Di jual nate Nina aci. <laughs> kurupuk. Kurupuk, jeng kurupuk jeng iya, teh ngaran nate kerupuk. Kerupuk, jengiye. iya bungkus sana gitu. Mm. Uh, <laughs> Sok, atuh mang lanjut. Bah, Nina aci. <laughs> iya aci, digoreng. Nyak. Ah, mantap, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ya, kita juga mengajak bagi Bapak Ibu yang berkendara ini. Kebetulan, ya, kita syuting, kita lagi parkir di tempat yang aman, tidak melanggar rambu parkir. Begitu, hmm. kami juga mengajak kepada Bapak Ibu sekalian seluruh Indonesia, sok atau mangga, kita apa namanya itu mentaati peraturan lalu lintas yang sudah menjadi aturan pemerintahnya sudah menjadi aturan para e, apa namanya aparat kepolisian mangga kita bantu beliau-beliau ini untuk bisa mengatur negeri ini begitu heeh oh, kulunya oh, ulang teh ulah sok melanggar nya deh. gitu rubah ai tuh lampu merah gitu ,nya. lampu berem hmm, gitu ulah sok, -sok ulah karunya gitu nya kan? Isi, iyo, cilaka, medasah, nya iyo, ieu aing cilaka apa orang nya gitu banyak itu Kang. Banyak di lampu merah itu motor-motor. Ya, mohon maaf ya, bagi pengedar motor. Ya, hmm. kita semua kalau lagi naik motor ditunggu keluarga di rumah. Iya. Begitu, jangan sampai menerobos lampu merah, mentang-mentang lagi buru-buru gitu, buru-buru. Hmm. Kenapa Keberet, ke belakang gitu, Kang? Hmm. Kebelet, meren, meren. Iya, tapi tidak menjadi alasan. Walaupun kebelet begitu, tetep, tetep ditahan Aturannya... sedikit. Jangan melanggar aturan, nanti membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Begitu, jangan sampai lah kita melanggar peraturan lalu lintas seperti itu. Gitu, mang. Sok, dilanjut. Ngerti, nah, gitu, Bang, tidak. Naon. Lanjut. Ngomong. <laughs> itu emang gampang ya lalu lintas. Sok, atuh. Di Cikarang, koma. Cikarang, lalu lintas. padat-padat nah, Cikarang. Eh? <laughs> di Cikarang di Cikarang rumah lalu lintas Nah gitu di Cikarang uh, know, uh makin padat tuh padat uh, um. uh, kayak um. apa kayak apa padatnya gitu uh, um. ceritakan uh, kemana uh, macet tuh uh, gitu pinung gitu motor uh. Uy, berarti orang Cikarang udah makmur atuh makmur mobil loba motor loba gitu uh, uh udah Wah, makmur iya. berarti orang Cikarang eta sisi Adi. positif Nah, gitu nya, men, te, oh. industri, nya. Terus, anu si gana namanya kahijimul Cikarang teh lomba industri terus jangan jelmaanu di mana mana teh muncul dari sih gana Cikarang, gitu garawe sih jadi eta mulai sih teh jadi penduduk penduduk lain teh ke Cikarang gitunya. Hmm. pada merantau gitunya nah itu merantau merantau dari hmm. mana dari Tasik Sukabumi dari Surakarta Yogyakarta semua kota pada merantau ke Cikarang gitu ya hmm. mending karena begitu banyak kawasan industri di sana begitu hmm. ya. Alhamdulillah itu Alhamdulillah gitunya dia ya, memang di sisi lain ya kan begitu pesat pembangunan di Cikarang ya kan mm -hmm. di lain sisi juga karena begitu pesatnya pembangunan di sana ya menyerap banyak tenaga kerja investasi besar besaran di sana ya kalau misalkan ada kemacetan ya wajar alhamdulillah Lila. kalau kita mah berpola pikir positif apapun yang kita lihat selalu alhamdulillah lillah begitu bersyukur. betul betul betul baik bapak ibu sekalian sementara itu dulu biar Mang lebih nikmat uh, makan siangnya Nanti dilanjut di kemudian hari Tolong subscribe Subscribe Subscribe jangan lupa Oke okay, mak? Subscribe jangan lupa Saya Subscribe Ya komentar juga boleh Share di like Jangan lupa Terima kasih Terima kasih Dan terima kasih Oke okay?